Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat Menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters, epicentrum of growth, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya nyatakan: "Hit of..." Ketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah.